jangan balik-balik mau cerita sedikit buat kalian para cewek yang selalu nelpon tuh ngecat tuh buat lelaki itu bapak mau nggak jadi pacar aku padahal itu serius kalian tolak buat cek-cewek kayak gitu satu kata buat kali kancok ya.